Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita menelisik peninggalan Pangeran Sakotigo, yaitu rumah Pangeran Sakotigo yang pernah menjadi pusat pemerintahan Marga Sakotigo. Sakotigo saat ini ada di Kecamatan Indralayo, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Apa baik keistimewaan peninggalan dari Pangeran Sakutigo ini dan sebenarnya Cak Manon yang sosok dari Pangeran Sakutigo ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, Mang Dayat minta dibantu dulu untuk dukung channel Mang Dayat. Untuk yang belum subscribe, Jaturi, tolong dibantu subscribe dulu. Dan Mangko tidak ketinggalan cerita-cerita update Mang Dayat ke Palangkasih, tolong klik tanda loncengnya.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 Saat ini, Mang Dayat berkunjung ke sebuah rumah yang menjadi saksi sejarah Marga Sakotigo. Rumah ini adalah kediaman dari Pangeran Sakotigo, yaitu Pangeran Safei. Rumah yang menjadi saksi bisu Pangeran Safei menjalankan pemerintahan Marga di Sakotigo. Pangeran Safei mulai mengemban amanah sebagai pesira sejak 26 November 1925. Nah, latar belakang rumah yang kita... Uh, lihat sekarang, ini adalah rumah Pangeran Hanafi berikut di apa dimukimi oleh Pangeran uh, Shafi'i. Rumah ini awalnya adalah rumah dari Pangeran Hanafi, yaitu ayah dari Pangeran Shafi'i. Dari tulisan yang tertera di rumah ini, terakhir direnovasi pada tahun 1924. Artinya satu tahun sebelum Pangeran CVI menjabat sebagai pesirah di Marga Tigo yaitu pada 26 November 1925. Kalau kita hitung sebelum direnovasi, artinya rumah ini sudah berusia ratusan tahun. Rumah ini kalau dilihat dari penanggalan yang ada di sisi sebelah kiri, kalau kita menghadap jalan itu di sisi sebelah kiri ada tulisan tahun 1924. Jadi pada saat itu, kalau menurut cerita, itu pada saat Yaitu belum menjadi pangeran. Tentunya sudah ada rumah ini. Tapi mungkin pembangunannya yang lebih detail itu pada saat beliau menjadi pangeran. Gelar pangeran adalah tradisi ngenjuk gelar kehormatan yang dianugerah ke kepesirah dari masa Kesultanan Palembang sampai masa Kolonial Belanda. Pangeran ini adalah gelar dari pesirah. Yang sebenarnya di masa Sultan ada tradisi ketika misalnya dua kali di masa Sultan itu digelar oleh Sultan Depati. Lima kali digelar Pangeran. gitu. Nah, di masa Belanda kalau saya lihat besuitnya atau SK-nya itu tidak harus begitu. Berbeda masa kolonial dan juga masa Kesultanan Palembang. Di masa Kesultanan Palembang, ngenjuk gelar Pangeran ini agak sulit. Kalau dibandingkan dengan masa kolonial Belanda, di masa kolonial Belanda, gelar pangeran itu pacar dinyo untuk pesirah yang sudah dua kali menjabat sebagai pesirah. Di masa lalu, pesirah itu punya posisi yang sangat terhormat. Penghormatan yang diambil oleh masyarakat terbentuk secara kultural. Umumnya, tokoh yang terpilih menjadi pesirah ini adalah tokoh yang punya karisma dan juga punya kepemimpinan yang tinggi. Di masa kepemimpinan beliau, itu pernah ada satu peristiwa itu beliau itu pernah ingin diserang tapi yang menyerangnya itu tidak sampai masuk ke rumah malahan katanya dengan apa lemparan bola-bola api bola-bola apinya itu tidak pernah sampai ke rumah apakah mungkin ini karena uh, pemimpin dahulu itu memang punya satu kesaktian ya Mungkin juga itulah yang membawa beliau uh, balang, balang. menjadi seorang, terpilih menjadi seorang pangeran. Bujangga desa, ramadhan sopan Adat budaya di kedepan kami Yayi kami ini, Pangeran Sase ini, kalau mau dialog atau mengumumkan sesuatu kepada warga Saka Tiga, biasanya dari tangga yang di tengah-tengah ini. Jadi mungkin memang uh, di depannya ini, masyarakat warga Saka Tiga ini bahkan berkumpul. Dan ada juga hal yang menarik, menurut cerita dari ibu, itu saking hormatnya kepada... Yayi Pangeran Shavei ini, kalau beliau jalan, ke uh, mungkin mengunjungi warganya dan kemudian uh, termasuk juga anak-anaknya yang lima saudara ini, ini warga Saka Tiga, mereka tidak pernah memandang langsung. Jadi kalau mereka lewat itu biasanya mereka harus menundukkan kepala. Pangeran CVI adalah bagian dari sejarah panjang desa Sakotigo. Sakotigo desa tuuh yang sudah ada sebelum berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Berikut adalah perjalanan sejarah desa Sakotigo sampai dihapuskannya pemerintahan marga. Menurut informasi sejarah yang saya dapat bahwa Sakotigo itu berasal dari kata suku tiga. Suku tiga itu pertama dari suku penesak diwakili oleh Sebetung, namanya Sebetung kedua Sang Tiko, dari suku Belida atau Belide ketiga dari Mataram Kuno namanya Bang Kaliatang Bang Kaliatang ini kemudian mereka bertiga di sini, lalu menghadap Sultan di Palembang dan Sultan menyetujui untuk membuat satu marga di sini jadilah marga suku tiga yang dari dari tiga unsur tadi tiga unsur suku tadi makanya kalau kita lihat bahasa di sini adalah bahasa penesak dengan dialek organ eh gitu ya kalau penesak meranjat dan pedamaran itu termasuk penesak itu pakai dialek Oh. kalau di sini Eh. kalau di sana siko di sini sike nah Tiga inilah yang kemudian membentuk satu marga dan membentuk peradaban tersendiri di suku uh, Tiga ini atau di Sakot Tiga ini. Pai Yotobo Lestarike Adat budaya marga kita Pai Yotobo Lestarike Jangan di ditelan zaman. Pertama setelah ditujui oleh uh, Sultan di Palembang atau Sunan di Palembang, maka ini ada kepala marga atau pesira. Tiga kepala marga di awal itu bukan orang suku tiga Tetapi kemudian terakhir uh, setelah masuk sekitar 1870 Baru orang keturunan Bakaliantang Atau turunan dari Mataram Kuno tadi Namanya Haji Mantri Setelah Haji Mantri digantikan Ke uh, Pangeran Hanapi atau Depati Hanapi Kemudian digantikan lagi Oleh Pangeran Sapei. Pangeran Sapei uh, Pada masa-masa Belanda Artinya Pangeran ini adalah Uh, penguasa di uh, Sakotigo Selama tiga kali berturut-turut Pada masa Belanda itu uh, Itu ditegang oleh keturunan dari Bakalianta Adat budaya dikedepankan Payotobo lestari ke adat budaya marga kita payoto bo lestari ke jangan lengket di telan zaman. Setelah Pangeran Sapmi tidak lagi menjadi pesira atau berakhirnya masa waktunya, dia pindah ke Sungai Buah Palembang dan pada tahun 79 beliau wafat di Sungai Buah. Lalu untuk Pasira di Sako 3 digantikan oleh Bah Husin yang berakhir ketika marga dibubarkan pada tahun 83 dan kemudian Sako Tiga berubah menjadi desa. Payotobo. Lestari adat budaya marga kita payo Tobo Lestari jangan lenget ditelan zaman tahun 2016 hmm. Ibu meninggal. Makamnya pun di saka tiga ini, nah, dan karena kami juga terdiri dari enam saudara, ini pun juga tidak ada yang bisa merawat. Tinggal rumah ini sekarang dirawat atau ditinggali oleh Ayu angkatnya ibu, yaitu ibu Masama. Nah, harapannya rumah ini. Agar terus terlestari ya, walaupun kami-kami tidak tinggal di sini tapi harapannya rumah ini terus terpelihara karena ini memiliki sejarah yang bagi masyarakat Ogan Ilir ini sangat penting. Jadi sayang sekali kalau sampai rumah ini hancur dan tidak terpelihara.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 Adat budaya marga kita payo Tobo lestari ke Jangan lenget ditelan zaman Jangan lenget ditelan zaman